nggak macet kita nanti ke kanan ya Nah, Inilah alam alun pember tadi yang ku bilang iya. itu. Lurus, beretan jangan iya. kira. Rekan mobil kan ke kiri kira kan? Hah? Alun-alun iya, ke kiri. Ini kita lurus. Tapi biar lebih enak besok. Besok. Antena uti enggak bisa juga itu kan dari sini aku ambil dari galon ini iya. nah, inilah galonnya aku bilangnya itu sebelah kanan kan kalau Ekel itu ke sana dia Kalo lagi nah, itu yang kemarin dari sini bisa karena barang kita kan bukan cuman satu macam karang-karang lima macam pak macam Jangan jalur ini kan Nah terus ini kan ada jalan ke kanan Nah ini lurus saja nanti terus sana Ini kita ke kanan Iya kanan Inilah rumah sakit peringadi Itu nah, Rumah sakit peringadi ini Nah itu aja bang tengok ah, Lampu merah Lurus saja terus ini Nggak usah belok-belok lagi Proyek pertama ini Satu, dua, tiga Nah, terus saja ini Disana Nah, pengolah pertama kan Baru nah, nanti lampu merah kedua sini Lewat terus Sore baru, lampu merah ketiga lewat. di sini atau kadang-kadang nggak tahu, kadang -kadang, kadang -kadang mau buru-buru cepat Baru lewat, lewat lampu lewa, merah itu masih sedikit ke kiri. Yang ini masuk ke kiri. Perbedaannya sebenarnya ada Rp1 juta. Ah. Abang ingat tidak siapa pertama kan? Steve itu udah tahu enggak sih? Kan dia juga belakang nah yang ada peluruh mobilnya di kanan nah ini ke kanan kanan lurus ya Ini kan ah ini dia setanam. Masuk ini? aja, masuk. Nah, di dia besok. kota itu pagar yang hijau ini yang ada mobil box. Ini ini ya, nah. Nah, yang ada kawannya Ini inilah rumahnya besok. Sini, sini. Disinilah di sini ada diantar barang Itu yang ini, tiga. Iya, kita terus kita mau.